Oke so guys kali ini saya baru masuk servisan asus x451c kode bot ini x451c kerusakannya ditolok charger tapi nyala dia nggak mau on sama sekali layarnya blank hitam oke okay, sebelum mulai jangan lupa dulu klik subscribe like komen dan share ya oke okay, kita mulai jika ada dapat servisan seperti ini cukup mudah kita lakukan flash biosnya ini nah, place ini kita, bios ini kita flash, kita angkat dan kita pasang dan kita rebol bagian chipset Intel HD ini dan prosesornya nah, ini, ini telah selesai saya servis kita coba pasang dulu ya kita tes sebentar ya Oke ini telah saya selesai pasang fan nya kemudian kita pasang fleksibelnya Oke ini telah selesai saya pasang fleksibelnya Oke kita coba dulu ya semoga berhasil kita pasang kita colok charger dan coba dan power semoga berhasil Oke menyala mantap demikianlah cara servis asus x 51 c kerusakan yang tidak mau tekan tombol power Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, comment dan share video ini. Oke, okay, thank you.